Warna, ya. Tapi anak-anak itu, ya, sebagian ada dan sebagian yang menyadari ada. Itu sebagian belum menyadari, gitu. masih mau membuang sampahnya. Itu ya, satu kotak itu tidak dibagikan atau di luar kotak. Gitu. Itu teknisnya bagaimana untuk menyadarkan siswa gitu setiap kelas itu supaya. Ya, kelihatannya rapi. Gitu. Kembali lagi, kesadaran seluruh warga sekolah. Ya. Dimana yang harus kita tanamkan pertama itu adalah rasa memiliki, rasa bahwa kita ada di lingkungan sekolah yang sudah kita perhatikan. Ya. Anggaplah ini rumah kedua seluruh warga sekolah. Siapa lagi yang menjaga di lingkungan sekolah itu, kalau bukan kita sendiri ya? Itu dulu yang harus kita katakan Yang kedua, kita punya yang namanya Kader ya? Kader itu, kalau di lingkungan sekolah itu, itu adalah tugasnya Mensosialisasikan ya? sudah mengingatkan kepada rekan rekannya bagaimana e, menempatkan sampah itu sesuai dengan tempatnya ya. itu tugas kader makanya kenapa dengan bentuk kader ya kader itulah kita anggap orang yang terdepan ya. bagi teman temannya yang baik makanya dibentuklah kader makanya di kader ini kita Mestinya harus diri, apa? sering dilakukan pelatihan ya. Kader ini sering dilakukan pelatihan Supaya mereka itu paham ya. Sehingga mereka lebih mengerti dari teman-temannya yang lain ya. Itu di sekolah itu biasanya mereka selain menjadi kader Juga menjadi satgas pak Dia ya. yaitu satgas. Contoh, misalkan ada pembiasaan seperti ini Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, masuk kelas Itu biasanya lima menit sebelum kita mulai pembelajaran Itu kita operasi dulu di depan kelas ya. Dan itu dikomandoli sama kadernya masing-masing yang ada di tiap kelas Biasanya seperti itu, memastikan lingkungan kita ya sebelum kita melakukan pembelajaran itu sudah steril dan bersih pak. Biasanya seperti itu. Kemudian pada saat jam istirahat maka nah, jadi ini juga punya tugas, ya. punya tugas silakan. Tapi itu mau jadi mata-mata, apa-apa, -mata, silakan. Ya. Tapi dalam konteks untuk, untuk kebaikan. Ya. Jadi misalkan ini, kalau ada orang yang buang sampah kurang pada tempatnya, saya tulis namanya. Tapi nggak usah dikasih tahu yang memberikan laporan, kasih misalkan koordinatornya bapak. Tadi kelas ini ini, pasti kalau panggil saja, tapi kan anak itu gak akan tahu siapa yang melaporkan. Tinggal di tegur. kamu bukan dari, jangan diulang ya. Kasih peringatan sama itu Pak. Jadi harus seperti itu Besok-besok ya. masih gitu juga. Ya. Kalau ternyata diulang hmm. terus karena kebiasaan itu, itu ya, apa? -apa. Silakan saja. Ya. Entahlah pun izin apa. Ya. Yang jelas ya. ditulis saja, Pak. Ya. Petugasnya itu nanti catatannya itu yang juga seperti itu. Jadi mengawasi. Ya. Kalau Bapak sendiri Mami. kan mampin, tidak mampin. mungkin so, Bapak kalau menatur kebersihan Seluruh itu Bapak awasi wasif mungkin ya. Nah, akhir itu Bapak itu semua diperlu Tugasnya tadi Catat kalau ada anak yang membuang bukan pada tempatnya Ya kan? Gak usah dikulit Tulis aja anak itu siapa Kelas berapa? Tadi menguang satu Kasih ke Bapak Bapak kan tinggal magil Panggil ke ruangan Nih Tadi melaporkan kamu, kamu, kamu. ini saya itu kan nanti juga dia tak, ya, tak ya. mau buang lagi kan oh, ada yang ini, yang ini nah, siapa ini milik? siapa ya. ini? jadi ini sekolah saja itu hanya ya. apa, contoh saja pas sekolah cuma tiba-tiba kan ada kameranya nah, dia cuma tinggal kontak bilang, pak, pak coba cek di lokasi ini anaknya itu tadi nanti sampah atau tadi nanti tercoret atau udah diulangan kepala bapak, langsung bapak langsung akhirnya dengan seperti itu mereka takut dan ada ya. ada, tapi bukan takut tapi mereka menyadari di bapak juga sudah tahu masalah pembakaran. Jadi beberapa kesarannya sampah organik kalau rumput tidak bisa diproses Misalkan agak lambat masukkan yang taruh, ke karung, ikat dan karung, nanti proses berikutnya Jadi yang penting, penting semua diproses dan tidak dibuang. Itu aja. Ya. Berarti harus melibatkan petugas saja, gitu. Betul. Kan itu bicaranya. Ya warga sekolah apa? warga sekolah itu kan bisa aktif, ya bisa security ya. cuma tinggal kita bagi tugas kan saya bilang tadi, koordinatornya kan guru guru sarfas bahkan guru apa guru yang koordinator kantir ya. guru koordinator sampah ya. guru koordinator kebersihan khusus toilet ya. nah itu tugas-tugas Koordinatornya itu nanti Ke bawahnya adalah siswanya melalui kader, nah kader berarti melalui siswanya yang banyak. Kalau itu sudah uh, bergerak sesuai dengan uh, divaksin, saya kira jalan. Nah, ada masalah? Jelas Pak. Ayah, ayah. Ya. Oh, tugasnya hanya mengecek orang, Pak. Sampah. Apa? aman ya, aman pak udah selesai ini kan itulah laporannya. Bu oh, di kantin gimana orang kantin jualan ini ini aman pak.